Dolar Australia USD bullish awasi aksi koreksi. Harga dolar Australia USD sedang melakukan fase koreksi tetapi bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.70466 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.70456. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.